Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita tebak-tebakan, oke? Okay? Oke. Okay. Yang nanti menang dapat hadiah dari ayah. Oke. Okay. Peraturannya seperti ini ya. Jadi pertanyaannya dari ayah. Iya. Terus nanti yang bisa, yang ayah tunjuk itu yang yang jawab ya. Iya. Kalau enggak ditunjuk, enggak boleh jah. Kalau yang ditunjuk, enggak bisa jawab, ayah lempar ke... Yang lain siap ya? Siap ya. Pertanyaan pertama tentang agama. Oke. Okay. Dengarkan baik-baik anak-anak ayah. Oke. Okay. Baik ya. Oke. Okay. Bilang aja. Belum ya. <laughs> Oke okay, siap. Yang pertama Dedek buat Dedek Kaila. 100 buat Dede Kaila Yang kedua sekarang buat Kakak Bila Nabila siap? Siap Sholat Subuh berapa rokaat? Dua, berapa? Dua. Lihat di sini Lihat di sini dong Dua. Tangannya Pintar 100 buat kakak Nabila sekarang Skor sama. imbang Nabila dan Kayla seratus ratus Sekarang buat Abang Rizky, siapa? Ya. Sebutkan Rukun Islam, satu syahadat, dua lelaki, Tiga kuasa, Empat zakat lima haji. Seratus semuanya untuk sekarang, seratus, seratus, seratus nilainya. Sekarang buat Abang Rizky. Bacakan doa iftitah yang keras. akbar nah. Ulangi lagi yang keras biar dia dengar kalau salah nanti kita perbaiki sama-sama. Ayo. Siap. Ayo bacakan doa iftitah bersama-sama yang keras Biar ayah dengar Mulai Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar kabiro Walhamdulillah Kasihrah Rasubahana Allah Ibu rata Asihrah Ini wajah tua jililadzi Terus sama watimah Hanifah muslimah Wa'amah Namal muslimin Muslimin Selama ini salatnya dibacanya Enggak betul, ulangi lagi Tidak usah cepat-cepat Tapi bacanya betul Ayo siap ya. Satu, dua, tiga Allahu Akbar Kabirah Walhamdulillah Kasira asubahana Walahidu atas Asirah ini uajah, wajah, wajah jenis jenis sama Wati wal Ani bingung kan Ini, ini teman-teman efek gak pernah belajar Jadi lupa Ulangi lagi ya Yang keras Hali. biar ayah dengar Ayo Hali, Tuh, kakak dulu ya kakak, kakak abang. dulu abangnya Kalau abang nggak bisa Ayo Kakak Satu, dua, tiga Hali, ya. abon, abang, Ika sira ibu asir ini wajah Oke nilainya 80 persen Sekarang belum sempurna Sekarang Kaila. abang oh, Dedek Kaila Sama, Dedek Kaila, Bacakan doa sebelum tidur ah, Itu mah gampang Ayo Dedek Bang sekarang doa imtita, ayo keras abang, ayo Lihat aja Allahu Akbar Ini wajahku la alamin sekarang ya, dedek coba dedek baca ya. surat Al adalah kamu kau yang mau aku suka kalau si masbud maka aku di balukan ini masbud. Amin. Amin. Manfaat mawali Mama lo, karena ia lalu amia.